Orang meninggal Kalau bisa kembali ke dunia Ceramah pendek Keutamaan sedekah The benefit of arms in Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina muhammadin Wa ala alihi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 Sahabat, kematian memang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis Semua makhluk hidup termasuk kita dan orang-orang yang kita cintai Ayah, ibu, suami, istri ataupun anak dan saudara pada akhirnya akan mati Baik karena penyebab alami seperti penyakit Atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan Setelah kematian Maka tubuh kita pun akan mengalami pembusukan Sayangnya Tak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia Namun persiapan harus selalu dilakukan Khususnya saat kita masih berada di dunia ini Sahabat sudah cukupkah bekal kita untuk menghadap sang pencipta? Sahabat, tahukah Anda apa yang diharapkan orang yang meninggal seandainya dihidupkan kembali? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu Lalu ia berkata, Ya Rabbku Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh Quran Surah Al-Munafikun ayat 10 Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Kathir mengatakan Setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawa mereka meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertaubat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya. Sahabat, janganlah kekayaan itu hanya ditumpuk untuk diwarisi oleh para ahli waris yang belum tentu akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya serta mendatangkan kegembiraan atau untuk disia-siakan yang akan mengakibatkan kekecewaan kekayaan yang ada pada seseorang, bagaimanapun banyaknya, hanya tiga macam yang menjadi miliknya. Nabi SAW bersabda, Muttalif bin Su'bah meriwayatkan dari ayahnya berkata, Aku mendatangi Nabi SAW, sedangkan beliau sedang membaca ayat Al-Hagumut Takathur. Lalu Nabi SAW bersabda, Ada seseorang manusia mengatakan, Hartaku, hartaku. Nabi Wasallam bersabda lagi Wahai manusia Kamu tidaklah memiliki harta yang kamu kumpulkan Melainkan apa yang kamu makan Maka telah habis Apa yang kamu pakai maka telah lusuh Dan apa yang kamu sedekahkan Maka telah berlalu Riwayat Muslim Sahabat Membelanjakan harta benda untuk kemanfaatan dunia dan akhirat Janganlah ditunda-tunda sampai datang sakaratul maut Dan jangan berandai-andai kalau-kalau umurnya masih bisa diperpanjang Atau kematiannya masih bisa ditunda Ia harus membelanjakan harta bendanya kepada yang diridhai Allah Dan beramal baik sehingga ia dapat digolongkan bersama orang-orang yang soleh sebelum ajal tiba Karena apabila ajal telah sampai pada batasnya Tak dapat lagi diubah, dimajukan atau ditanggung Sahabat poin satu yang dirahmati Allah. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam golongan yang senantiasa diberikan rezeki berupa kesempatan untuk melakukan amal soleh dan bersedekah di dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.